Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sahabat. Salam satu hobi, salam budidaya. Kembali lagi, saya ingin berbagi terutama untuk sahabat-sahabat pemula yang mungkin sahabat masih bingung untuk menentukan sistem mana yang lebih tepat untuk pemula. Memang segala sesuatu itu butuh proses, dan proses itu e, membutuhkan pengorbanan sahabatnya, baik dalam segi e, biaya, waktu, juga tenaga, itu pasti. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak kita lalui, mustahil apabila sukses itu pun bisa datang dengan sendirinya, ibarat seorang bayi yang ingin berlari itu pun harus belajar terlebih dahulu untuk berdiri dan itu pun prosesnya sangat panjang dan eh, bisa dikatakan cukup membahayakan sangat oke seperti halnya saya sahabat ya ketika mengawali berbudidaya ikan nila ini tentu saja saya lebih memikirkan tentang ilmunya daripada keuntungannya dan memang beberapa teori sudah saya pelajari sebelumnya akan tetapi apabila tidak ada praktek yang saya lakukan tentunya saya hanya segedar berangan-angan dengan teori tersebut eh, bagaikan Berangan-angan di ruang yang apa ya sahabatnya? Untuk mendapatkan ilmu tentu saja teori itu penting. Akan tetapi lebih penting lagi apabila kita mencobanya. Karena dengan mencoba kita tahu secara totalitas daripada teori-teori tersebut diterapkan dalam kenyataan. dan mungkin ini hanya sebatas daripada opini saya pribadi sahabat ya yang mengatakan bahwasanya ada beberapa teori yang memberi rasa takut untuk kita melakukan atau kita melangkah dan ada e, beberapa teori yang menjanjikan beberapa iming-iming tentang kemudahan juga keuntungannya Oleh karena itu, di dalam berbudidaya ikan saya tidak selalu terpancang dengan adanya teori-teori yang sering saya dengar baik dari media-media sosial juga dari informasi-informasi yang lain sedangkan teori tersebut di sini saya hanya sebatas menggunakannya untuk garis besarnya saja karena di dalam berbudidaya ikan ini saya anggap sebagai kolaborasi antara kemauan kita dengan kemauan yang kita budidayakan, sahabat. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk sahabat-sahabat yang memiliki keinginan untuk membudidayakan ikan, agar sahabat menggunakan sistem yang paling mudah, paling aman, yang tentunya terdapat pada sistem RAS atau resirkulasi, sahabat. Dan aman yang saya maksud di sini bahwasanya apabila terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba, sahabat. Akan tapi dengan menggunakan sistem RAS ini, eh, itu belum seberapa terdampak terhadap ikan-ikan yang kita budidayakan. Dan juga sahabat jangan terlalu memikirkan tentang pengorbanan. Karena memang dengan menggunakan sistem RAS ini operasionalnya cukup lumayan mahal. Akan tetapi demi pengalaman, demi ilmu, eh, sahabat jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Karena ilmu adalah awal dari segalanya dan sahabat boleh anggap bahwasanya sistem ras ini sebagai awal untuk belajar. Setelah itu, silahkan apabila sahabat berkeinginan untuk mencoba sistem yang lain atau masuk ke jenjang yang lebih tinggi yang tentunya akan berisiko yang tinggi pula sahabat. Oke okay, sahabat demikian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bisa menghibur dan untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini bantu di subscribe like serta di komen agar saya semakin bersemangat untuk berbagi ilmu berbagi pengalaman baik di dalam saya berbonsai berbudidaya ikan. Dan ada kalanya pula saya mengubah tentang destinasi wisata yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Androjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Oke sahabat, untuk sahabat-sahabatku yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ketemu lagi dalam video-video saya yang berikutnya. Oke sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.